Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Pada pembelajaran ini Usaha Nur akan menjelaskan tentang penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Disimak baik-baik ya. Yang pertama. Beberapa hewan dapat melakukan penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari musuh. Banyak sekali cara hewan dalam mempertahankan diri dari musuh. Ya. Nah, beberapa cara yang dilakukan hewan dalam beradaptasi antara lain adalah yang pertama, kamuflase. Jadi, kamu kamuflase adalah kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Nah, penyamaran yang dilakukannya yaitu dengan Menyesuaikan warna atau bentuk tubuh menyerupai lingkungan. Contohnya di sini adalah bunglon ya. Nah, bunglon ini adalah menyesuaikan diri pada tempat yang ditempatinya. Terus ini adalah belalang daun ya, menyesuaikan diri dari tempat yang ditempatinya. Kemudian, yang kedua adalah mimikri. Apa sih mimikri itu? Jadi, mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup yang meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. ya Contohnya di sini adalah laba-laba loncat. Nah, laba-laba peloncat ini adalah jenis laba-laba yang mempunyai bentuk yang sangat kecil dan ukurannya hampir mirip dengan semut. Nah, laba-laba peloncat ini kerap berubah bentuk, ya, berubah bentuk dirinya secara fisik dan perilakunya layaknya semut. Padahal itu bukan semut, ya. Jangan terkecoh ya, kalau ada laba-laba peloncat. Nah, sekarang yang ketiga adalah autotomi. Autotomi itu apa sih? Jadi, autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya ya. Ada umumnya di sini ekornya dan menumbuhkan kembali. Jadi, ketika ada serangan ya baik itu dari manusia sendiri atau dari binatang lain, maka cicak atau kadal di sini memutus Dirinya, bagian ekornya, ya, meninggalkan bagian ekornya. Nah, bagian ekornya itu masih apa ya? Lugas sluget, ya. Jadi, nanti biar dikira sama pemangsa, itu adalah hewan tersebut. Padahal di situ adalah bagian ekornya yang diputus oleh agar atau cincin. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kelenjar bau. Jadi, beberapa hewan melindungi dirinya dengan mengeluarkan kelenjar bau yang tidak sedap. Salah satu contohnya di sini adalah walang sangit atau kumbang. Ya, ini ya gambar ini, kemudian atau kecoa. Nah, itu kan mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Nah, seperti itu. Makanya, di sini belalang. Belalang ini kan namanya walang sangit. Baunya itu bau gimana ya? Sangit ya. Nah, yang kelima adalah mengeluarkan bisa dan sengat, ya. Sebagian besar ular mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa. Hewan lain yang berbisa adalah kala jengking. Nah, ini. Bisa selain lipan ada juga hewan yang melindungi dirinya dengan menyengat seperti anemon ubur-ubur dan belut listrik jadi menyengat kalau listrik ya nah, ini Kemudian yang keenam adalah berpura-pura mati. Beberapa hewan seperti kumbang badak, bahkan kecoa juga menyelamatkan diri dari predator dengan cara berpura-pura mati. Dia langsung membalikkan tubuhnya ya seolah-olah dia sudah mati. Bahkan ini nggak bergerak sama sekali. Ya. Hmm. Oke, okay. kemudian kita lanjut penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Jadi anak-anak minggu kemarin kita sudah belajar adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan, ya. Yang pertama penyesuaian hewan dalam mencari makan, ya. Kemudian yang kedua penyesuaian hewan dalam menyelamatkan diri dari musuh. Kemudian sekarang adalah Penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrimnya yang pertama adalah penyesuaian di kutub. Jadi, di kutub itu kan memiliki suhu yang sangat dingin. Nah, hewan yang hidup di kutub, contohnya beruang kutub, pinguin, harus beradaptasi agar dia tidak punah. Dengan cara apa? Nah, beradaptasinya mereka dengan cara... Dia menyimpan cadangan lemak dalam tubuhnya. Di bawah kulitnya itu ada cadangan lemak. Ya, makanya seolah-olah kan kalau itu ya. Kulitnya itu wobble kayak jaketan. Nah, lemak tersebut mem, apa, berfungsi untuk menjadikan dirinya itu tetap hangat. Meskipun dia berada di daerah yang bersungguh sangat dingin ya. Tuh. kemudian yang kedua su so, apa tempat yang ekstrim yang kedua adalah di Gurun nah Gurun itu berpasir ya tandus panas ya nah salah satu hewan yang tinggal di daerah tersebut adalah unta nah kenapa unta bisa hidup di daerah Gurun yang berpasir panas tandus ya Nah, karena yang pertama, unta memiliki usus yang lebih panjang daripada hewan mamalia lain. Sehingga usus tersebut digunakan untuk menyerap air yang sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan. Jadi, dia memiliki cadangan air yang sangat banyak. Sehingga jika sewaktu-waktu dia tidak mendapatkan air, ya karena tandus dan panas, ya nah maka dia akan menggunakan air yang sudah disimpan dalam ususnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, unta memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir burun masuk dalam hidungnya dan mata ketika terjadi badai pasir. Oleh karena dia kan memiliki struktur tubuh yang seperti itu, maka dia bisa bertahan dalam hidup di gurun. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu bukan tidak ada manfaatnya. Ya Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya dan ada hidmatnya. Nah, seperti yang dialami oleh hewan-hewan tadi. Itu ya anak-anak nah itu tadi penjelasan dari ustazah bila ada salah salah kata mohon maaf yang sebesar besarnya pesannya ustazah di sini adalah jaga kesehatannya sholat lima waktu ya patuh sama orang tua dan belajar yang rajin ya nah, sampai ketemu di lain waktu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh